Saya guys, saya Baca Rwaniko sudah jadi jadwal digital dengan menjadi kontak yang akan berkontribusi pada Indonesia. Berikut ini adalah petualangan saya menikmati keindahan pesona larekat rapi di Yogyakarta, dengan si. Silakan menikmati video ini. kepada sekitar dan sekolah-sekolah baik o-info, teman dan efficient creator school yang sudah memberikan kesempatan untuk menghubungi perhatian video konten kreator